Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Erlanda Chandler Dan selamat datang untuk anda yang baru kenal channel saya Saya harap kalian bisa subscribe Saya akan sangat uh, berterima kasih uh, atas subscribe kalian Nah, di video kali ini um, saya berniat untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana saya apply LPDP di tahap 1 2022 Dua ini, um, dan kebetulan sedikit lagi akan deadline tahap kedua. Saya harap kalian sudah siap dan mantap untuk tahap interview. Nah, sedikit membahas tentang LPDP, kita akan kenalan dulu dengan siapa sebenarnya LPDP dan juga apa yang sebenarnya kalian harus penuh dalam pelamar. Uh, uh, PNS ini. Kalau kalian bisa pergi ke website resminya, kita lihat di sini ada ya, semua timelinenya mirip seperti sharpening. Tahap satu sudah selesai. Kalau oh, kita uh, mungkin ke okay. yang bahasa Indonesia. Ini kenapa bahasa Inggris? Oh, Oke, okay, jadi untuk yang tahap ke kedua. Nah, datanya khusus. Untuk Anda yang nanti ingin tahu lebih banyak lagi tentang Oke, eh, pertama yang beasiswa umum lalu beasiswa reguler 2022. Sebenarnya untuk peraturan dan juga guidelines biasanya selalu berubah dari APDP Jadi pantengin terus website mereka. Kalian bisa langsung Download bukletnya itu yang terpenting lihat skema beasiswa reguler seperti apa dan uh, ini tidak berlaku buat anda yang sedang beasiswa S2 atau S3 yang sedang ongoing ataupun uh, cuti gitu jadi harus yang benar-benar sudah do dan tidak ada kaitannya dengan kuliah S2 dan S3 karena mereka ingin memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan S2 biaya pendidikan uh, semua diberikan uh, sebanyak ini, hampir lebih dari 15 so uh, hampir 15 poin ya. dan untuk uh, daftar atau s 3 PhD, kejalan keluarga termasuk nah, untuk uh, persyaratan juga sedemikian rupanya ada di website resminya pelajari dan juga baca baik-baik, jangan menjadi seorang yang hanya ingin disuarai terus oleh orang-orang yang sudah berpengalaman karena banyak juga kasus tersebut di di grup uh, Telegram misalnya. nanyanya padahal sebenarnya sudah ada di booklet ya kita lihat di sini dan untuk yang punya LOA Conditional uh, kita lihat di sini ada tiga tahap biasanya selalu di disuarai itu uh, ada seleksi administrasi bakat sekolastik dan substansi administrasi biasa dokumen-dokumen termasuk -dokumen, sertifikat IELTS uh, ijazah dan lain-lain dan untuk seleksi bakat scholastik itu uh, bak, uh, tesnya semua seperti matematika analisis uh, ya. bahkan ada juga sinonim antonim agak rumit nah untuk yang terakhir substansi atau biasanya wawancara ya oh, bagi anda yang sudah punya LOA unconditional ini manfaatkan baik-baik jadi tips saya uh, selanjutnya adalah cari LOA unconditional dari universitas yang ada tujuh Selama masa ya uh, UK universities itu lebih mudah dibandingkan local universities mungkin nanti akan saya uh, nanti saya akan buat bagaimana cara mendapatkan LOA unconditional sebenarnya ada uh, nanti saya Taruh linknya di sini ya, uh, tapi itu seminar, jadi agak panjang. Uh, apa namanya pembahasannya ya? Yeah. Jadi, kalau kalian sudah berhasil punya ele unconditional, enak tuh jadi tinggal persiapkan uh, metalnya untuk wawancara. Mungkin saya juga akan buat video tips wawancara terpisah, cuman saya akan beri gambaran bahwa... Uh, interview di di tahap uh, LPDP ini atau seleksi beasiswa ini uh, harus secara uh, singkat menggambarkan visi misi kalian hmm. dan juga harus nyambung dengan pertanyaan karena terkadang ada yang terlalu uh, asik dengan uh, prestasinya padahal uh, yang di, yang ingin dicari adalah bagaimana uh, anda bisa menemukan korelasi terhadap apa yang anda sudah sumbangkan terhadap negeri ini dan nantinya akan bagaimana menyumbangkan kembali ke Indonesia bagaimana manfaatnya dari ilmu yang kalian dapatkan oke saya rasa seperti ini saja dan untuk ya tips yang lain adalah cari perguruan tinggi yang memang sudah terdaftar di LPDP. nah ini ada list nya sekitar 206 universitas di luar negeri ya oh maaf maaf 280 ya dan untuk yang dalam negeri memang sedikit lebih sedikit makanya kalian harus cari di luar negeri jadi biar mudah gitu ya nah untuk yang UK sendiri Kenapa dia juga lebih mudah lagi guys Saya... Nanti saya mungkin juga akan membuat video Comparison antara uh, Pendidikan di UK dengan pendidikan di US Karena kalau di UK itu Lebih mengutamakan IELTS nya aja gitu Tanpa harus GMAT, GRE, SAT uh, Karena bayangkan guys Kalau, kalau kalian uh, adalah orang yang Berasal dari latar belakang Uh, seperti saya yang tidak ya banyak <laughs> banyak uang uh, Kalian harus menyiapkan uang lebih banyak Walaupun beasiswa itu gratis Tapi persiapannya itu tidak gratis Jadi misalkan uh, IELTS saja bisa 3 jutaan TOEFL IBT pun sama Belum GMAT dan GRE juga mirip-mirip harganya Jadi kalau kalian hanya apply ke UK, kalian hanya butuh IELTS biasanya. Apalagi yang untuk S2 ya, tidak. Sedangkan kalau ke US, kalian harus siapin Gmail Nah, untuk um, hal yang perlu kalian hindari dari interview adalah uh, jangan membawa suatu hal yang sifatnya pribadi uh, dan juga harus stay professional, tapi uh, anehnya waktu saya belum lama ini. Uh, interview di OPDB 2002 tahun ini saya ditanya soal keluarga dan juga uh, kakak kandung uh, juga almarhum bapak jadi sangat uh, tidak terduga uh, tipsnya adalah saran saya tetap ya. kalian uh, jawab apa yang ditanyakan oleh interviewer dan etikanya adalah jika ditanya dalam bahasa inggris kalian pun harus jawab dalam bahasa inggris jadi ditanya dalam bahasa Indonesia, kalian pun harus jawab dengan bahasa Indonesia Ingat, attitude, manner juga dinilai oleh mereka Jadi harus stay humble, down to earth Jangan terlalu terpaku dengan uh, semua prestasi yang kalian raih. Mereka tidak menginginkan hal tersebut Karena uh, bisa dilihat dari akun IG mereka Banyak contoh-contoh yang langsung ditolak jika kalian melakukan hal uh, sesuatu Pokoknya lengkap di IG e mereka tuh diparodikan Dan itu uh, sebaiknya dihindari Jadi uh, tetap sopan Jika rendah hati dan jangan terlalu agudut ya uh, Untuk <coughs> sekarang saya sedang proses uh, Pembuatan visa dan juga banyak hal lain yang Yang saya harus selesaikan setelah Dinyatakan lulus dari KPDT Dan saya harap kalian juga bisa sampai di titik ini Dan doakan saya supaya selesai dan waktu sehingga perangkat pun tidak delay ya Saya tidak mau namanya intake di September tapi ternyata muat telat jadi harus misalkan intake jadi di Januari 2023 jadi It's a night Jangan sampai seperti itu. Saya harap lah mohon dukungannya ya guys. Dan untuk uh, banyak hal lainnya yang mungkin belum saya siapkan untuk dibuat video, mungkin nanti ya. Uh, saya harap saya juga bisa buat vlog di UK. So uh, thank you for tuning in. I'll see you next time. And good luck with your FPT to uh, worship. Yeah, whatever it is. Thank you so much.